warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Yang saya berarti, Bapak yang saya hormati Bapak-Bapak Satya SMA selaku guru kita bersama dalam kursus Bahasa Inggris ini semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Bapak Ibu yang saya banggakan sebelum acara dimulai alangkah baiknya kita membuka acara pada malam ini pada malam ini dengan membacakan suratul patiha Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Baik untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Nugroho. Silakan, Mister. Ya, Oke. Okay. Silakan, Mr. Nogroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Uh, selamat malam semuanya. Apa kabar? How are you? Yes, Mister. Salam I'm wassalam. fine, Pak. Mister. Ya, yeah, long time no see. Ya, it's, it's been a week, but feels like a month. How are you, Mister? I'm fine. Thank you for asking. <laughs> Uh, jadi uh, pas minggu nggak ketemu tapi rasanya kayak sebulan. <laughs> ya sudah <sama> gitu, Mister. <laughs> so, uh, yeah, uh, thank you very much. I'm, I'm sorry I I couldn't uh, teach you uh, last, last Saturday. On Sabtu saya nggak bisa ngajar. Uh, but today I'm fine, so I think we can uh, you know we can continue our uh, topic ya. Kita pelajarannya kita lanjutin ya. Siap, Mister. Oke, okay, sebelumnya ini ya, sehat semua ya? Yes, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Uh, oke okay, eh uh, sebentar, saya ini. Saya sudah bisa share, Pak? Ini, ini saya bisa ambil alih dari sekarang, Pak, atau masih dibuka dulu mungkin? Sudah ya, Pak. Sudah di open, Miss. Sudah open. Sudah. Ya, sudah. Oh, oke. Okay. Saya tadi masih ya Pak Isomang sebentar, maaf. <laughs> sorry, Miss. <Mister>, sorry. Sorry. <laughs> Tidak, Soalnya, sorry di-disrupt, disrupt yeah. Maksudnya tadi kan uh, pas azan, jadi sekalian aja gitu kan. Tinggal berapa menit, jadi sekalian ini nunggu sholat. Oke, uh, sekarang teman-teman, uh, uh, kita akan lanjutkan materi kita kemarin. Ya. Materi kita kemarin tentang, uh, kita kemarin ini ya, uh, midterm sebentar ya. Habis itu, kita akan lanjut materi lagi ya. Tapi kemarin speaking belum ya? speaking belum ya? Belum sempat ya? Ya. Yeah belum sempat, Mister. Belum sempat ya? Bikin mali streaming, Mister listening. ya? Streaming. Iya, bikin sama listing. Listing-nya di akhir aja. Nanti okay. kita mungkin kalau ada waktu nanti uh, kita habis ini speaking. ya. Gini. Kemarin kan sempat saya ini ngasih video ke Pak Lukman ya. Eh uh, nanti kalau misalkan belum ditonton, kita tonton bareng-bareng aja. Soalnya uh, itu nanti akan jadi bahan ini, bahan topik kita ngobrol hari ini gitu ya. Ini saya serius saya uh, Share, share link di sini ya di di di, di chat nanti kita tonton bareng-bareng aja nggak apa-apa ya. ini tentang eh, apa suatu ini ya apa video inspiratif ya tapi nggak panjang cuma berapa menit kok cuma nggak cuma tiga menit dan dari video ini nanti kita pelajari kira-kira apa ini apa itu apa yang bisa diambil kesimpulan gitu ya oke tapi sebelum masuk ke video tersebut karena itu apa masuk penilaian speaking nanti uh, sambil nunggu yang lain dulu kita mulai materi dulu ya yeah, uh, Oke, okay, uh, teman-teman uh, kemarin saya sempat bilang uh, nyinggung tentang uh, British American dan uh, American uh, British English dan juga American English di awal-awal ya sempat saya nyinggung itu kan ya Iya serius bagaimana British dan Amerika itu berbeda dalam konsep bahasa Inggris. Walaupun mereka dua-duanya pakai bahasa Inggris, tapi uh, mereka itu apa ya? Cara punya ciri khas tersendiri. Nah, saya akan tunjukkan sebelum kita ke buku, kita ini dulu uh, belajar yang lain dulu dari dari apa? Dari uh, tempat lain. Tapi bukan berarti bukunya kita abaikan. Nanti ada ada waktunya. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. bener teman-teman ini saya masih buka datanya bersabar kalau bersabar halo teman, -teman? halo yes mr yes okay. uh, sudah sudah ini enggak? sudah sudah terlihat di video belum uh, belum ya not okay, oke okay, okay. saya, ya, okay. saya ulang lagi Sudahkah? Sudah, teman -teman? Sudah, bisa dilihat? sudah. Sudah, bisa. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, materi ngajar sudah. kalau sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Ini sudah. Kalau, uh, gitu ya. uh, ini saya Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, tapi saya nggak akan ini bahas karena kalau kalau bahas ini itu kayak kayak orang kuliah ya panjang banget nah yang jelas perlu diketahui kalau bahasa Inggris itu sebenarnya bahasa yang bahasa saudara dengan bahasa Jerman ya teman-teman jadi kalau belajar bahasa Inggris itu ada hal-hal yang mirip dengan bahasa Jerman jadi makanya disebut West Germanic ya. ada istilah West Germanic karena lahirnya di Eropa terus kemudian ketambahan unsur Skandinavia dan juga Anglo-Saxon dan Norman. Jadi Norman itu bangsa di daerah Norman itu daerah ini apa e, utara Prancis, ya, Kemudian Inggris akhirnya e, menjadi bahasa baku di Pulau Inggris itu. Ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Makanya bahasa Inggris itu mirip dengan bahasanya orang Skandinavia, bahasanya orang-orang Denmark, dan juga mirip dengan bahasanya orang Jerman. Gitu ya. Nah, oke okay, uh, oke okay, ini ya perbedaannya mungkin yang perlu ditahu, American is from U.S. in United States. Bahasa Inggris Amerika itu bahasa yang lahir di, bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, sedangkan British English itu di Inggris. Bedanya adalah bahasa Amerika itu dia cenderung baru, baru, karena kalau dari sejarahnya kan, Amerika itu kan dulu jajahnya Inggris ya, Akhirnya mereka merdeka terus membuat negara sendiri, akhirnya bahasanya diambil, tapi dengan, dialek mereka sendiri gitu ya uh, halo terdengar gak suara saya teman-teman clear -teman? Mister Pilih. Oh ya, oke ya Ini bisa dilihat di slide nya nah, yang berbeda itu ada di aksen ya dan juga afiks teman afiks itu kata imbuhan dan juga stres jadi kok ngomongnya itu penekannya berbeda gitu ya. nah sekarang kita mulai dari perbedaan pertama spelling atau uh, ini cara mengejarnya, uh, gampangannya teman-teman bahasa ini bahasa Inggris uh, Amerika itu bahasa yang sudah disimpel dibikin simpel atau simplifies ya sudah dibikin simpel. Jadi kalau istilahnya orang Amerika itu istilah bahasa Indonesia yang sudah diejedukan gitu ya sudah dipakai EYD. gitu ya. Jadi cara pengucapannya itu sudah dibakukan sendiri gitu. Kalau Inggris itu masih kalau bahasa Inggrisnya orang Inggris orang orang apa orang Britania sana itu bahasanya itu masih ngikut yang gaya lama gitu ya. Jadi masih apa itu masih kuno gitu. Ya. Contoh misalkan yang kalian bisa lihat kalau American Inggris itu dia spellingnya berbeda, penulisannya berbeda. Contoh seperti ini ya. Kalau Inggris itu pakainya center itu pasti r-nya dulu center kalau Amerika itu R-nya di belakang, Center gitu ya. teater ada teatre satunya teater gitu ya. Coba perhatikan, Satunya realize, satunya realize pakai Z gitu ya. Ini akan ada contohnya. Nah, ini. ini kalau Amerika ya, Amerika itu dia simple. Jadi nggak pakai OU seperti ini ya. Kalau di British itu kalau colour gitu ya. Itu yang dilihat. Kalau eh, American itu gampang tinggal color gitu, jadi nggak pakai u, gitu ya. lebih simpel dan lebih uh, ini apa lebih uh, selanjutnya itu lebih gampang untuk diucapkan, gampang untuk dipahami. Uh, kalau American perhatikan teman-teman, American itu kalau ada ini analyze ya model Ana z e gitu, y z e gitu, dia itu pakainya z ya, kalau British dia pakainya s, ya. jadi analyze ini Pengucapannya sama, analyze, analyze. Cuma tulisannya berbeda, nah, berbedanya di sini tuh ya, ya, coba perhatikan. Jadi, ya, kalau memorize gitu, memori jadi memorize. Ini memorize, ini, ini pengucapannya sama artinya juga berbeda. Cuma tulisannya, tulisannya aja yang berbe, spellingnya aja yang berbeda ya. Jadi, pengucapannya sama artinya sama, cuma peng, apa, pengucapannya berbeda ya. Nah, yang terakhir ada American. Ini enrollment itu adalah peran gitu, role. dari itu. Kalau enrollment, l nya dua. Kalau American, kalau British, dia satu. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian yang ini juga, nah, ini analog. Jadi, kalau British itu analog way gitu ya, analog W. Kalau Amerika kan, dia lebih simple toh. Nah, perhatikan ya, ini bank. Kalau British bank, ya. mungkin jarang dengar ya yang ini ya bank, tapi memang. Uh, sudah tidak dipakai ya mereka sudah pakai yang ini tapi tetap kalau ini juga uh, kalian kalau ada ini keluar di sebuah buku berarti itu artinya apa uh, bank itu berasal dari bahasa perancis ya ini sekali lagi kalau bahasa inggris itu kan ada pengaruh normandi normandi itu di daerah perancis utara ya nah, ini ya nah ini amerika nah contoh ada ensiklopedia itu yang biasa kalian lihat kalau British itu Encyclopedia gitu ya. Jadi tulisannya bacanya seperti itu. Ada aging, aging gitu ya. Judgment, argument, ada argumen gitu ya. Jadi istilahnya, kalau kadang kalian nulis bahasa Inggris di Microsoft Word itu kalau ada merah-merahnya itu berarti belum tentu tulisan kalian itu salah. Mungkin uh, ininya apa itu uh, grammar spellingnya itu dibikin Inggris atau Amerika gitu. Jadi harus disesuaikan dulu gitu ya. Nanti, kalau kalian nulisnya berbeda-beda, nanti dia akan kebaca salah. Nah, ini ya contoh lagi ya: jewelry jewelry. Kalau di Amerika itu pajamas, kalau British itu pajamas but, but, sama, cuma tulisannya berbeda. Nah, ini yang paling sering kalian temukan ya, ada satunya program, satunya programmer gitu ya. ini Ini kalau yang ini kan ada. Program bahasa Inggris atau program tafsir apa gitu, nanti bahasa Inggrisnya gimana? Ayo pakai, pakai ME apa, pakai enggak gitu ya? Tergantung <tuk> kalau iya. maunya, maunya pakai Amerika ya, dia tanpa ME gitu ya. Kalau pakai British, pakai ME gitu Jadi, uh, jadi istilahnya, kalau ada penulisan yang berbeda, kalian itu jangan bingung dulu ya. Itu bisa saja, itu Amerika satunya British. Nah, dulu saya sempat mengalami yang hal yang sama gitu, saya sempat menulis. Uh, Surat lamaran di salah satu kampus di Inggris itu saya menulisnya pakai Amerika. Ya, modelnya simple-simple gini, tapi mereka itu menjawabnya itu pakai yang model-model kayak gini gitu. Makanya saya agak bingung waktu itu, tapi ya begitulah ya. Tapi bukan berarti kalau kalian menggunakan Amerika yang simple ini, ketika ngomong sama orang British atau surat-suratan sama orang British, mereka itu nggak paham, nggak, nggak, nggak, serta-merta seperti itu ya. Karena ini hanya aksen saja, hanya dialek perbedaannya, sama seperti halnya orang. Indonesia ngomong sama orang Malaysia gitu kadang bahasa mereka mirip ya bahasa Melayu ya. cuma kita paham kadang ya cuma kadang kalau nirukan susah gitu ya jadi mirip seperti itu ya Nah ini juga tuh perhatikan ada beda tuh ini simpelnya aja saya nggak akan ini sambil nunggu yang lain dulu ya. ini contohnya ya ada pengucapannya itu juga berbeda gitu ya. kalau orang british itu non R, non rotik maksudnya R-nya itu enggak kebaca Kalau ada kata player gitu, misalkan kata player pemain ya, player. yang saya tulis player seperti ini, kata seperti ini. Itu kalau British itu disebut player. Jadi R-nya hilang. Player. ya. R-nya hilang. Kalau British ya, kalau orang British. Tapi kalau orang Amerika, player. Jadi R-nya itu kenceng ya. Player gitu ya. Kalau orang British, r-nya hilang, player. Kalau orang Amerika, player, gitu ya. Bedanya seperti itu. Cara pengucapannya di situ, identiknya itu di situ, ya. Oke, itu cuma ini ini aja untuk sebatas pengetahuan kalian aja. Jadi intinya, kalau kalian atik itu kok intinya ada yang satunya di merahin, ada yang enggak. Itu kalau di Microsoft Word itu bukan berarti tulisan kalian salah. Cuma memang kemungkinan Uh, aturan grammar di ini, kalian itu belum kalian setting ke salah satu, entah itu UK atau US gitu ya. Oke, okay, uh, sampai sini ada pertanyaan terkait British dan American. Sebelum saya masuk ke materi, teman-teman yang -teman lain, halo. Silakan bapak ibu, ada yang bertanya? Ada yang enggak? Sebelum ini. Sebelum kita masuk ke materi, ini cuma ini aja materi selingan gitu ya, supaya kalian tahu gitu loh. Jadi kalau yaitu kalau nanti diajak ngomong, kok tulisannya itu beda banget, itu bukan berarti eh, apa salah ya mereka? Cuma mereka menggunakan salah satu spelling tertentu, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi ya. Oke, saya akan tutup dulu. Kira-kira bagi kalian menarik mana? Pakai yang Amerika atau pakai yang British? Kalau sudah saya tunjukkan tadi. Yang simpel kayaknya Amerika, mister ya? Ya, Amerika ya. Simple ya. Uh, simple, <laughs> Amerika. Uh. Ya. Saya pun juga kalau nulis pakai Amerika, karena lebih simple. Ya. Uh, ini juga terjadi kok, Pak, di bahasa Mandarin. Ya. Bahasa Mandarin itu kan ada Cina Daratan sama satunya Taiwan ya? Oh, ya. ya. Kalau Taiwan itu dia masih memakai model lama. Jadi dia hmm. masih... Oh, huruf-huruf uh, Hansonya itu masih agak repot, tapi kalau orang tiong Tiongkok daratan, Cina daratan itu Hansenya itu udah ganti. Jadi udah, udah agak simpel gitu ya. Oh, gitu. Ada pergeseran juga besar ya? Iya, karena itu terpancar terjadi dalam sebuah bahasa. Karena bahasa itu kan dibentuk karena budaya gitu. Kalau budaya mereka menuntut untuk simpel ya, mereka pasti akan berubah. Hmm. Saya akan share screen lagi sementara. Oke, okay, uh, kita masuk ke materi 7, nah, yang Ini kemarin kita sudah sempat singgung uh, tentang job, ya. Kemarin sempat ada yang bilang banyak gitu ya, ada jobnya yang study subject, ya. nah ini, nah uh, ini perhatikan teman-teman ya. Uh, dalam bahasa Inggris itu uh, ada uh, istilahnya itu semacam penggunaan uh, ini apa, pak. Uh, kata kalau kita sedang sibuk gitu ya. Sedang sibuk. Contohnya ini ya. Sorry, but I am kan ini, ini ya menolak ya. Ini kita sedang menolak orang ya. Kalau misalkan Pak Lukman atau beberapa teman lain itu sedang ada kerjaan gitu, ada yang telepon itu biasanya kan jawabnya eh I am busy gitu. Kalau dijawabnya I am busy itu kayak apa kayak udah umum gitu ya. Ada um. ucapan ada hmm. ucapan yang lain gitu. Misalkan seperti ini. Sorry, but I am in the middle of dinner. In the middle of dinner. Perhatikan. Atau kalau misalkan ini, kalau sedang meeting gitu gimana? I am in the middle of meeting. meeting. meeting. Jadi uh, jangan uh, jadi jangan cuma bilang busy aja ya. Kalau bisa I am in the middle of uh, meeting. I am in the middle of teaching misalkan. Kalau saya ngajarkan I am in the middle of teaching gitu ya. Uh, itu juga kalau misalkan kegiatannya itu tidak mau disebutkan, kegiatannya itu sifatnya pribadi, itu tinggal bilang, I am in the middle of something. Gak apa-apa. Yeah. So, sorry, but I am in the middle of something. Saya akan tulis. I am in the middle of something. Kenapa di sini pakai something? something itu kan sesuatu gitu ya. Jadi saya di tengah-tengah kegiatan tertentu gitu maksudnya. Jadi karena kita tidak mau menyebutkan kegiatan itu gitu ya. Mungkin itu kegiatan keluarga gitu ya. Yang apa atau rahasia atau apa gitu. Jadi kita bilangnya I am in the middle of something. Itu boleh. Nah, berarti berarti in the middle itu artinya apa? In the middle itu artinya apa? Sedang melakukan Sedang, sesuatu. Sedang, Sedang. atau di tengah-tengah apa hmm. gitu ya sedang di tengah-tengah acara apa gitu ya jadi kalau misalkan uh, saya di tengah-tengah ini apa uh, apa di tengah-tengah makan siang berarti gimana I am in the middle of lunch lunch ya yeah. good I am in the middle of lunch. lunch jadi in the middle itu menyatakan bahwa itu kita sedang ada di tengah-tengah sesuatu gitu ya terus ada lagi cara menolaknya yang lain eh uh, I am In, I am, sorry, I'm afraid, I'm not interested. Ya. Kemudian ada, well, actually, I'm working on a report. Nah, perhatikan di sini tuh ada, ada contohnya ya. Kalau misalkan the middle something itu diikuti oleh ini apa? Kegiatannya, gitu ya. Saya ini juga diikuti oleh kegiatannya. Kan. Oke. Okay. Ini ini materinya masih terlalu ini, kita bisa lanjut ke yang lain. Oke saya akan putarkan ini. Nah, di sini ada listening ya. Saya akan putarkan audionya. Coba kalian jelaskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dimitri dan juga Liam. Ya, itu bacanya Liam ya. Liam itu nama ya. Ini ada Dimitri dan Liam talking at a party. Jadi ini ada mereka ketemu di pesta, kira-kira mereka sedang ngobrolin apa gitu ya. Coba saya akan putar, mendengarkan, nanti coba kalian nih ya. Saya buka dulu audionya. kita akan putar ya teman-teman ya sebentar ya oke baik nizer perhatikan saja itu ada ininya mereka berdua ketemu di pesta gitu ya terus mereka ngobrolin apa jadi kita akan coba coba cari tahu terdengar nggak teman-teman belum nizer Not notiad nizer notiad ya sebentar ya oke berarti saya ubah ke sini ya coba kalian ini mungkin bisa buka sendiri kalau saya sedang ini karena kalau biasanya gini tuh gak, gak ini gak apa, suaranya gak keluar Jadi dulu. Oke, okay, So, Dmitri, what do you do? Uh, so you make clothes, yeah? Well, um, I design clothes and I make them, but uh, I don't really like making them. Designing clothes is much more interesting. So who do you work for? I'm self-employed so you work where i work at home i have a small workshop in my flat Ah, how is it being self-employed i mean can you get enough work uh well yeah at the moment i'm working on two projects i'm designing costumes for a theater company uh, for a play called stuff happens oh right and i'm also doing some work for a restaurant Uh, not fashion design, but interior design. So I'm choosing the colors and um, furniture and uh, pictures and uh, stuff like that. Ah, that sounds interesting. Yeah, it's something new for me, but <laughs> I'm enjoying it. Uh, what about you? Uh, what do you do? Well, I'm a student at Trinity College Dublin. I'm doing a master's degree in business administration. Hmm. And do you go to classes every day, or...? No. Sometimes I have meetings with my tutor but I'm working on my dissertation right now so I'm usually in the library or at home. Oke, okay, uh, percakap percakapannya agak panjang ya, agak panjang ya. Iya enggak, teman-teman? Yes, mister. Cerita. <laughs> ini dia sedang ngobrol ya. Jadi kalau kalau apa kalau ketemu sama kolega itu kan ngobrolnya biasanya sepanjang ini ya. Jadi kayak ngomongnya kamu ngapain sih ininya gimana lah sibuk apa gitu ya. Ini seperti itu ya. Coba uh, uh, pertanyaan pertama. Do they know each other other well? Do they know each other well? Halo teman-teman. Jawabnya gimana? Apakah mereka men mengenal satu sama lain dengan baik? Sudah kenal belum gara-gara? Kenalnya deket apa enggak gitu loh? Maksudnya pertanyaan gitu denger nggak teman-teman hmm. kalau nggak denger saya ulang lagi Yuk, diulang lagi ya repeat ulang oh, bisa repeat again <laughs> perhatikan ya karena ini percakapan yang umum ya jadi kalau yang awal-awal itu kan kita masih percakapannya agak ini ya agak pelan terus sedikit gitu ya kalau ini tuh bener-bener percakapan yang orang bule gitu orang bule lagi ngomong itu ya kayak gini gitu ya. Oh, jadi iya. perhatikan ya oke okay, bisa uh, kalau bisa ini fokus ke Pertanyaan 1-3 ini ya. Hmm. ya, coba cari tahu per tiga, per, uh, tiga pertanyaan ini ya, yang lain pikir nanti aja, coba ini dulu ya, 1, 2, 3. Seratus dua puluh lima, seratus dua puluh lima, di tempat puluh lima, seratus dua puluh lima, seratus dua puluh lima, seratus dua puluh lima, seratus dua puluh lima, seratus dua Iya, lima, seratus dua puluh lima, seratus dua puluh dua Mister. Di menit kedua, menit kedua, detik kedua. Iya, Mister.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 Uh, tadi uh, mereka itu ngapain sih gitu saya ini dulu deh kalau ada percakapan panjang-panjang seperti itu mereka sebenarnya ngapain gitu ayo teman-teman di sini asking about work asking about work okay good so what do they do i don't know uh, their name but lion media ya media is a designer designer and also so student ya yeah. dia juga mahasiswa ya yeah. okay. master degree in uh, apa gitu terus kemudian tinggalnya di dublin ya yeah. ireland gitu, ya yeah. Oke okay. so what does uh, okay do they know each other well mm, i think no no good so they just met mereka baru ketemu Ketemu kan? Mereka baru ketemu di pesta ini kan? Berarti mereka tidak mengenal satu sama lain. Ya? Nah, each other itu maksudnya satu sama lain ya. Kalau ada kata each other, itu artinya satu sama lain. ya Bahasa Indonesia-nya seperti itu. Nah, tadi sudah jawab, who works? Yang kerja siapa? Client. Client, oke. Okay. Terus yang belajar siapa? Dimitri siapa? Ya, Dimitri. Tapi dua-duanya sebenarnya belajar sih. Si ini pun juga belajar. Nah. Oke. Okay. So, the point is that uh, si Layem tadi, dia itu ini enggak, apa, mendesain -men pakaian atau membuat pakaian? Dia mendesain pakaian atau membuat pakaian? Mendesain. Mendesain uh, peluat. Mendesain. Ya, mendesain. Tapi dia tidak membuat ya, tadi ya. Yeah, yeah. Jadi dia bilangnya, I'm, I'm not in the making, but I like designing. Jadi dia lebih suka mendesain yeah. daripada membuat. Okay. Gitu ya oke okay, good Very good, Bu uh, And then, beside this question, what else did you get? Yang Ibu dapat apa aja informasinya? Um, uh, you need to ask him about uh, for whom for whom he work for. whom he asked for. Terus jawabannya? He, he, he, he work for. Jawabannya, uh, uh, Mr. Layanti, uh, yeah. bekerja untuk sebuah perusahaan, employment. Okay, good ya. Yeah. That's very good. Uh, jadi intinya dia itu kerja untuk salah satu perusahaan gitu ya. Tidak perlu mening namanya gitu ya. Terus yang kerja untuk disertasinya siapa tadi? yang kayak yang yang pengen ngerjain ini apa tesis buat apa tesis S 2 nya itu siapa tadi Dimitri Dimitri oke okay, ya good oke okay, oke okay, so far good ya oke okay. saya tidak akan fokus ke ini karena ini speednya agak panjang gitu ya karena aspect-nya sangat awas sangat ini kompleks tapi saya cuma uh, ingin pahami bahwa ingin melihat bahwa kalian tuh paham kalau misalkan ada ada percakapan yang cukup panjang, gitu ya. Nah ternyata memang uh, speednya terlalu cepat, gitu ya. Terlalu, terlalu cepat, terlalu cepat, ya. Dan juga aksennya terlalu kuat untuk nah, kalian, ya. kuat, betul Karena Dimitri itu dia bicara dengan aksen Rusia, nah, hmm. sedangkan uh, si Layem tadi dia itu dengan aksen uh, ini apa? Iris, ya. Iris, is Iris aksen, itu aksen Iris, ya, teman-teman, ya. Oh, pantasnya. Oke, okay, uh, oke, okay. sebentar. Saya akan lagi, balik ke teks awal lagi. Nah di sini uh, pentingnya untuk memahami ini ya, apa, memahami konteks ya. Konteks di sini adalah dia itu seorang yang baru dan baru apa istilahnya belum kenal sebelumnya. Jadi kalau pertanyaan pertama itu do they know each other? No. Who works? Itu Dimitri And who studies? Itu Layem, oke, okay. yang mendesain dan membuat pakaian itu adalah si Layem, yang Master Degree in Business administration itu uh, si Dimitri, kalau nggak salah, was at home, itu Layem, working to project, itu uh, Layem, Layem. Work on his dissertation right now, itu adalah si, uh, ini, siapa tadi, maaf? Dimitri, ya, Dimitri ya, jadi seperti itu ya, Kenapa ini ada uh, vocabulary? Nah, ini yang pengen saya ajarkan sebenarnya. Nah, ada banyak vocabulary untuk menyatakan sesuatu. Nah, nah coba kelompokkan ini ya. Mana yang ini? Ya, coba. Design yang didesain itu apa? Clothes, Cloth. furniture, sama apa lagi kira-kira? Uh, uh, website. website. Website, jadi Design, clothes furniture dan website. website. Oke, okay. yang work on itu yang mana? Kalau work on? My resume. Project, okay. dissertation. My dissertation. On business training. trip. Oke, okay. jadi kalau work on itu berkaitan dengan aktivitas ya. Jadi misalkan I work on my uh, my uh, I work on my uh, football uh, skill misalkan. Jadi dia lagi belajar sepak bola gitu ya walk-on, jadi ininya itu sebuah aktivitas atau sesuatu su hal yang uh, apa ya yang ini yang berhubungan dengan skill gitu ya misalkan my, my dissertation itu artinya uh, ini apa Asis. thesis, thesis. Asis, ya. jadi bapak ibu uh, jangan kaget ya bu kalau dalam uh, uh, ini orang barat skripsi tesis dan juga disertasi itu bahasa bahasa Inggrisnya sama yaitu adalah tesis Oh sama mister ya ya jadi skripsi itu tesis S2 itu tesis 3 uh, itu juga tesis nah yang bedanya adalah dissertation itu biasanya diikuti oleh uh, apa catatan yang panjang jadi semacam semi buku gitu ya disertasi itu bedanya seperti itu nah makanya jangan kaget kalau baca apa baca jurnal terus tulisannya itu tesis apa tesis dari fakultas apa gitu ternyata dia kok kok masih lulusan S1 gitu loh. Ini kok tes, tesis tapi kok lulusan S1 gitu. Karena yeah. tesis itu juga berarti skripsi gitu ya. Mm. Jadi jangan intinya tesis itu artinya sebuah tugas akhir gitu. Oh. Jadi kalau di Indonesia itu memang ini ya, orangnya cenderung ada hierarki gitu ya. Jadi <laughs> kalau Tesisnya apa? Tesisnya untuk anak s satu, namanya skripsi. 2 gitu. nah, iya. namanya tesis. namanya risultasi. disertasi. Oh, kalau orang sama Mesir ya? Enggak, kalau orang Batu namanya tesis semua gitu. Hmm, tesis tesis semua, ya. semua cuma beda levelnya gitu ya. Nah, e, jadi nanti menandainya seperti ini, guys Ada yang disebut kalau skripsi itu ditandai dengan gini. undergraduate thesis. Jadi te tesis untuk mahasiswa S1, undergraduate itu nah, level ini ya, level S1 ya. Berarti kalau untuk ini tesisnya anak S2 gimana? -graduate. eh master degree? Master bukan tapi graduate. Graduate. graduate. thesis. Graduate. Okay. graduate thesis itu S2. Kalau ini S3 gimana? Postgraduate. Postgraduate boleh atau bisa disebut sebagai doktoral tesis. Okay. Ini ya, ada undergraduate tesis, doktoral tesis. Nah, untuk teman-teman yang di sini yang mungkin pengajar, itu jangan terkecoh ya. Jadi kalau ngambil, apa? quotation啊, ah, digitasi atau ini dari dari dari apa? jurnal gitu. Dilihat dulu dia jurnalnya kan tulisannya tesis gitu. Tapi kan undergraduate thesis berarti dia masih S masih S1 gitu oh, ya. Yeah. Yeah. <laughs> jadi <laughs> jangan asal ngambil gitu ya. Jangan <laughs> asal ngambil. Biasanya oh, oh ini tesis loh, ini undergraduate ini masih anak ke-1 ini gitu ya. Dilihat dulu ya, perhatikan ya. Kalau itu juga berlaku dalam konteks pengajar ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu pengajar itu dosen, guru itu bahasa Inggrisnya teacher. teacher. teacher. Bahasa Inggrisnya teacher. Jadi teman-teman di sini yang dosen kalau dipanggil kalau keluar negeri, kalau kalian ngajar dipanggilnya ya teacher enggak dosen gitu ya. Hmm. Jadi teacher sama guru itu sama gitu. Oh, ya. pengajar gitu ya. Kalau Indonesia kan sekali lagi ada model hirarki. ya. Hierarki <laughs> biasa ya Indonesia. Jadi kalau jadi kalau dosen dipanggilnya Pak Guru gitu pasti lo lo lo, lo gitu. Oh. Pak dia dipanggil guru gitu. Iya, yeah. betul bisa mister, mister. Oh. Ya karena memang ya Indonesia kan ada typical hierarki gitu ya. Jadi hmm. yang membedakan adalah biasanya kalau dosen itu disebutnya profesor. Ah, profesor hmm. dosen itu disebut profesor ya. Jadi Meskipun kalau bukan dia, Profesor ya, sir ya. Iya. Jadi, profesor itu dosen, gitu ya? Jadi, dosen itu bahasa Inggrisnya profesor atau lecturer. Nah, ini mungkin yang sering, ini ya, sering terdengar ya. Lecturer. Nah, itu lecture, yeah. le lecture. lecturer, lecturer. Nah, jadi bedanya gini, ya, Bapak Ibu. Saya jelaskan, mumpung ini berkaitan dengan bidang saya juga, gitu ya. <laughs> profesor itu, uh, profesor itu, kalau di Indonesia beda, ya. Kalau profesor itu di Indonesia, uh, tidak sembarang orang pakai, gitu kan, ya tidak boleh sembarang orang pakai. Itu gelar dari negara gitu kan ya. ya. Gelar dari pengabdian sebagai seorang pengajar, sebagai Anak. seorang dosen. Ya. Uh, kalau di bahasa Inggris, profesor itu ya artinya dosen gitu. Jadi semua orang pengajar itu ya bisa disebut profesor gitu. Jadi profesor itu tidak bukanlah gelar yang di di apa ya, diambil khusus untuk negara gitu. Maksudnya hanya negara yang boleh mem, mem, apa memberi itu enggak. Jadi itu semua Pengajar itu diterjemahkan sebagai profesor. Nah, lecturer, lecturer, itu sebenarnya dari kata lecture. Lecture itu ceramah. Gitu ya. Jadi lecture itu sebenarnya artinya penceramah. Gitu ya. Jadi lecturer itu bisa ini, bisa apa itu, bisa pembicara gitu. Jadi misalkan ada seorang khotib yang ketbah di masjid, itu juga bisa disebut lecturer ya. Karena dia diarti, arti arti sebenarnya adalah pembicara. Gitu ya. Tapi ya sekali lagi Indonesia itu kan eh, kadang men menyepadankan sesuatu gitu ya. Karena kita dosen sama guru itu udah beda, makanya guru itu bahasa Inggrisnya teacher gitu kan, dosen bahasa yeah, Inggrisnya lecturer gitu, yeah, yeah. ya. Tapi sebenarnya tidak oh. ya. Jadi guru itu atau dosen itu dua-duanya bisa dipanggil teacher ya. <tuh> Oke okay. sampai sini bisa dipahami ya, bedanya ini ya teacher sama ini ya. Pokoknya kalau Pak Lukman atau teman-temannya lain itu yang desain pergi ke luar negeri dipanggil teacher gitu, jangan marah ya. Lain negeri itu, Ya, karena itu memang mereka ya kayak gitu di Indonesia uh. aja yang model ada model hierarkinya. Oh, gitu ya, gitu ya. Kim okay, Mister ya. Indonesia itu kan ada ada ada apa? Misalnya kalau dijadikan satu itu kan ada, Mbak aku Mbak kok. Ada model ini, ada semacam egonya masing-masing gitu ya. Iya, <laughs> gitu. Oke lanjut ya. Yang mm. nah, sekarang, uh, nah ini karena ini speaking ya. Sebenarnya matahari itu pengen speaking gitu. Ya. Jadi kita fokusnya ke sini ya. Uh, coba kalian siapkan pertanyaan, prepare to talk about your own job, ya, or course of study, or one of one you like to do. Think about answer that to this question. Nah coba teman-teman di sini jawab pertanyaan ini. Kira-kira uh, dibikin ini aja. Uh, maksudnya jangan jangan anggap ini sebuah pertanyaan, kira-kira itu kayak ngomong pribadi gitu loh, maksudnya kayak kayak kayak perkenalan gitu loh, pelan-pelan tapi dibuat apa, dijawab pertanyaan ini tapi ngomongnya itu pelan-pelan dibuat senatural mungkin gitu ya, ya kira-kira bisa enggak kalau kayak gitu? Wah, oh, Mister, ready? Try, <laughs> try. Coba, ya, coba ya, coba ya, pelan coba pelan-pelan ya. Di sini ada what do you do? Kemarin saya sudah bilang kalau ditanya what do you do, jawabnya apa? I work, ya. Yeah. Nah, atau oh study ya. Jadi intinya yeah. apa yang kalian sedang lakukan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, ya intinya itu ngarahnya ke pekerjaannya apa gitu atau statusnya apa gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sedang sibuk jualan online ya, I work online to sell my product itu enggak apa-apa ya. Terus what kind of thing do you do on a usual day? Maksudnya yang kalian lakukan di Hari, hari normal tuh ngapain aja gitu, ya. Misalkan kalian kalau pagi eh, apa setelah ini setelah hari hari kerja itu kalian tugasnya nanti eh, ini apa mengajar atau atau mungkin eh, ini apa berjualan atau mungkin mengurus anak itu kan juga bisa ya, do you enjoy them? Kira-kira kalian suka nggak sama kegiatan kalian itu? Gitu ya, terus. What are you working on now? Nah, sekarang itu kalian sedang ngapain? Bakeas Oke, thank you very much Alexa. Enak. Nah, sekarang nah, ini yang terakhir ini ini apa yang project atau kegiatan yang benar-benar kalian sekarang sedang melakukan gitu ya. Jadi kalian tuh sekarang sedang sedang ngapain sih gitu loh. Sedang mungkin sedang apa ada proyek apa gitu ya, mungkin ya. Coba kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa yang terakhir ini, ya. Silakan saya beri waktu dua menit silahkan bikin catatan jangan jangan jangan dicatat semua cukup dicatat poin-poin pentingnya saja gitu ya nanti coba speaking ya Coba kita ini saya dengarkan bagaimana kalau kalian tuh bicara sendiri tanpa diselan, gitu ya coba ya uh. Halo, Mister. ya ya Pak. Oh. Gak iya. nah, ini saya ngasih waktu dua menit kan, jadi bikin note dulu. Nanti apa untuk ngomong giliran gantian gitu loh ngomongnya. Makanya ini tak kasih waktu dua menit untuk ini, untuk siap-siap. No, it's fine, Alexa. Don't worry, this fine ya. Just uh, listen to the to the ya, to the course ya. Kamu dengarkan ini ya, apa uh, uh, acara hari ini ya. Pertemuan harinya. Oke, okay, thank you, Alexa. <clears throat> Oke, okay, silakan yang lain. Tidak. Kalau sudah bilang, ya. Kalau sudah bilang, ya, saya tunggu. Jangan nggak perlu dicatat semuanya, nggak ya, perlu bikin paragraf atau apa, ya. Cukup dicatat poin-poin pentingnya aja, gitu ya. Atau, kalau mau ngomong apa gitu, vokabelnya dicari dulu, gitu ya. Boleh, boleh buka kamus kalau nggak punya, ya. Eh apa apa? Oke, ada sudah? Mungkin 1, 2, ada yang sudah? sudah? Oke no? Saya tunggu, tak, tambah satu menit lagi berarti. Kalau sudah, ngomong ya. Nanti gantian, nggak apa-apa, jangan takut salah. This is the place for you to, to have a mistake. Ini uh, tempat kalian salah gitu ya. Oke, okay, mister. <coughs> udah ada yang sudah teman-teman di sini halo Ya sudah siapa yang sudah Bu Hamidah Bu Hamidah. sudah first Lady first, <laughs> first ya Lady first <laughs> Oke silakan Bu Hamidah, kalau coba Bu ayo Please Ladies first teman-teman <laughs> uh, yang lain ini ya teman-teman yang tenang enggak usah di ini apa uh, biarkan Bu Hamida bicara sampai selesai nanti uh, gantian gitu ya Baik. Okay. silakan Bu Hamidah, jangan takut salah. Let it out Bu. Keluarkan <laughs> saja semuanya Bu. Ayo, Monggo, silahkan. Uh, baik. Dimulai, Sir, ya? Ya, yes, Monggo, silakan, silakan. <laughs> Oke, okay, baik. Um, silahkan manalahin. I am Hamidah. I'm a teacher at IAIN Palopo, one of uh, universities in south Sulawesi. Uh, I usually work in class, but uh, during the pandemic, we teach online. Um, I enjoy my job, but sometimes it, make, it makes me dizzy when uh, we not see each other, we not uh, talk uh, directly, uh, we not meet directly with my students because it's really difficult but uh, sometimes it makes me happy uh, because um, we can teach any, anywhere uh, and i hope uh, next semester we can meet each other i mean with my students and my colleagues uh, in normal situations in class Oke, okay, uh, Bu Hamida, thank you. Oke, uh, yes. Okay, yes. You, you still want to talk? Oke. Okay. No worry. Okay. Uh, I really enjoy enjoy my work. Oke, okay. okay, Bu Hamida, can I ask some questions? <laughs> Oke. Okay, okay. Pelan pelan ya, Bu. Pelan pelan. Oke. Okay. Ini Please, Mister. Gak? Please, please. Okay. <laughs> <laughs> Pertanyaannya, this question will not uh, will not shock you up. Jadi tidak akan menohok Ibu, gitu ya. Eh, uh, saya akan tanya uh what course do you teach um i teach um islamic economic okay. and also perhaps other is there any other courses uh, islamic bank islamic oh. banking okay and okay. uh management management So, uh, is your is teaching, uh, is teaching your patient? Actually, no, sir. Oh, why? Why is that? Why is that? <laughs> uh, to be honest, <laughs> to be honest, uh, teaching is not my patient. Uh, teaching, I'm, I'm, I became my, I became a, um, teacher because of my parents and because of my um, my my teacher they they asked me to be a teacher in the college that's why i just want to make them happy and but now i really enjoy my my my my work uh, even Even sometimes it make me dizzy. Uh, my patient is the uh, um, cooking sir. Oh, cooking. Sure. Okay. So, okay. Every every every mother's hobby I guess. Setiap <laughs> <Every, laughs> yeah. uh, keseluruhan ibu ya. Chef masak. Chef masak. Oke, okay, oke okay, thank you very much Bu Amida. Oke, okay, that's good. Oke, okay, uh, ada beberapa poin penting ya. Ada beberapa poin yang akan nanti saya sampaikan. Tapi kita move on dulu, takutnya nanti kalau saya nanyanya ke Bu Amida itu banyak, nanti yang lain nggak kebagian gitu ya. Ini semakin malam kan apa? Lampunya itu semakin redup gitu. Apa ininya apa? Apa uh, ininya itu apa? Listiknya itu semakin ini redup. Takutnya nanti pada tidur semua. Okay, uh, Mr. Ega, are you on? Miss Ega, Miss Ega, are you on? Are you on the other line? Uh, yes, I'm on. Okay. Uh, can you uh, inter uh not in uh, answer some of this question that I just show you? Uh, yes, Mister. Okay. Uh, you have two minutes. Please, uh, you know, do it now. Okay um hello i'm so uh, i i'm student sharia uh, economy so i'm studying in university of nandakulama indonesia uh, every day i teach uh, private lesson for elementary school children so i'm uh, now uh, my job i'm finishing my thesis and i'm having a project of The uh, love a millennial wakaf up institution, so I'm enjoy for my job and happy because uh, it's give me a lot of experience and lesson, enough you know? Okay, Mister. Yes, okay, good. Thank you very much, Mbak. Mbak. Mbak. Mba so, can I ask? Can I ask you a question, please? Yes. Uh, okay. Uh, Uh, Oke, okay, I'm going to ask you, Carrie, I, I don't want to, uh, kalau saya tanya ini kayaknya, uh, saya, saya tanya kapan lulus gitu, takutnya ini ya, <laughs> uh, saya tanya apa ya, kira-kira ya, uh, where are you from? I'm from Bogor. Ya, from Bogor, so which, uh, which uh, Nadyatu Ulama College uh, uh, do you attend? Yes. Which berarti gini Mbak, kalau which itu berarti, uh, which Nadatul Ulama College berarti uh, Universitas Nadatul Ulama, Nadatul ya? Ulama Indonesia. Yang, ya, Indonesia, berarti yang Indonesia ya. oke okay. Oh ya. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Uh, yes, thank you. Oke, okay, sekarang mbak uh, sekarang siapa ya? Uh, Ibu Fahmi, Fadila, are you on the other line? Mister, ya, Nur Fami Fadila. Oke, okay, kalau lagi ini, oke, okay, Mbak Bayu ya, Bayu dulu ya, Bayu ada, Bayu Fatma Aulia. Oh sedang ini ya, sedang ini mungkin ya. Eh okay, Bu Sarina, ayo Bu. Oh, Bu. ayo, ayo, lain, Bu Sarina. guzari na naatur no. na turusan no. oke okay. oke uh, oke waiting for others i'm gonna explain to you sama your you know that perhaps you should know uh, perhatikan di monitor kalian sambil nunggu yang lain dulu ya oke uh, kemarin saya sudah sampaikan kalau dalam berbahasa dalam bahasa inggris ngomong dalam bahasa inggris itu yang terpenting apa? Subjek dan apa? Subjek ya, ya. Nah, jadi kalau menyatakan kalimat negatif atau kalimat ini, apa kalimat apa itu kalimat positif, itu intinya itu harus ada subjek dan verb-nya. Kalau dia tidak ada subjek sama verb-nya digantikan dengan apa, Bapak Ibu? nominal. Ya, be. Itu disebut kalimat nominal. Jadi misalkan I, I am a teacher, uh, sorry, teacher itu kalimat nominal. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kalimat. Ada uh, verb. So, uh, maaf, yeah. tidak tidak memiliki verb atau menjadi kata kerja. Nah kalau yang misalkan saya tidak saya bekerja di uh, di Surabaya gitu gimana bahasa Inggrisnya? I I, work I, I work I work in Surabaya I work in Surabaya uh, Pak Lumant work pak work work, work. ya work. Work. Work. work bacanya kayak e pak e bacanya e work o. work e pak baca e e, e. work work work, work. Tak work. Tak jangan maksudnya jangan o ini kan bacanya tadi masih work gitu ya ini bacanya oh, iya. kayak, kayak e gitu work u work Uk, oh. ini pak. Uk, uk. Wow, good, work ya. Uk, oh, oh okay. jadi jangan dibaca O ya, dibacanya, <laughs> O oh, gitu ya. Uk, oh, oh, oh, apa Pelan pelan ya, pelan pelan ya. Work, work in Surabaya. In Surabaya. Saya kerja di Surabaya. Ini kalimat apa? Kalimat per, verbal. Verbal. Karena dia mengandung kata. Kata kerja. Kata kerja. Oke, okay, good. Nah, berarti kalau menggunakan kata negatif. Itu bagaimana, yang atas ini, kalimat nominal ini? Saya tidak, guru am, dari, I, am I am not, not, not a teacher. A teacher. Okay. I am not a teacher. Nah, berarti kalau yang ini gimana? I I don't work. I don't work. I don't work. I don't work. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena tadi itu ada yang beberapa keleset, misalkan I... I am not teach gitu tadi masih ada I am not teach sama oh, oh yeah. ya, I I don't I don't I I don't student masih ada seperti itu tadi ya jadi jangan sampai ketuker gitu maksudnya ya jadi uh -huh. intinya penekanan kalian itu di kata ker, kerja kalau kata kerjanya sudah ada berarti pakainya to be tinggal tambahin kalau membuat negatifnya tinggal tambahin not, not. gitu aja jadi karena dia Uh, ininya itu tidak ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya, ya berarti tinggal ditambahin don atau yeah. present tergantung subjeknya, gitu ya. Maksud saya seperti itu ya. Jadi ini itu kalau ada nya itu tinggal tambahin not, gitu ya. Kalau yang ini pakainya don, gitu ya. Itu kalau present sih, nanti bentuk untuk uh, pasnya juga ada beda lagi. Nanti uh, nggak, saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, mungkin. Uh, Oke, okay. jadi ini ya. Jadi jangan sampai keselip ya. Misalkan I am not work itu jangan ya. Bilangnya I don't work. I don't work. Okay. Nah, Ingat patokannya itu di kata kerja. Jadi kalau ngomong itu ada kata kerjanya nggak sih? Oh ini ada. Berarti I don't work. Gitu. Jadi, seperti itu ya. Teman-teman yang lain juga ya. Nah like uh, juga uh, tadi ada disinggung tentang uh, ini apa? Uh, ini ya I like ya, I like. It. Nah, Bapak Ibu, uh, I like itu kalau mau dilanjutkan aktivitas itu pakainya ing ya. Misalkan I like reading, I like reading. Biasanya kan bilangnya I like, maaf I like read. Misalkan, saya suka baca gitu. Bahasa Inggrisnya I like read gitu ya. Ini salah ya. Yang benar itu I like reading. Yang benar yang ini ya. Hmm. Jadi, harus pakai Ing, Mister, itu ya. Oh. Nanti ada ada penyebabnya, dia pakai Ing akan saya jelaskan hmm. di, di ada chapternya untuk menjelaskan ini. Yang jelas, kalau uh, like at ini, kalau pasangannya like itu ininya dikasih. Ini jadi misalkan, oh. I like reading, terus uh, apa? watching, fishing, ya. I watching, watching, watching, and watching, watching, what? a watching, Fishing sama watching gitu. Jadi mm. setelah setelah ini like itu jangan I like read fish sama watch gitu jangan ya. Jadi semuanya tambahin ing. Kenapa itu ditambahin ing nanti akan dijelaskan di pertemuan di, di babnya sendiri ada ya. Tapi yang jelas kalau suka itu dilanjutkan dengan pakai ing gitu. Misalkan saya suka berenang berarti gimana bahasa Inggrisnya? I like I like swimming. Swimming good. I, I like, like swimming. swimming. Kalau saya suka mengajar bagaimana? I like I like I teaching. I like teaching. Good. Kalau saya suka ngomong gimana? I like I like speaking. Eh, I like talking. talking, talking. Atau speaking. <laughs> talking. speaking juga sama talk, talking itu ngobrol, Pak. Ngobrol sama orang itu talking ya. Kalau oh. speaking itu bicara, kalau talk itu ngobrol. Jadi ada hmm. ada ada conversation, ada percakapan gitu ya. Tapi enggak ya apa-apa ya. Jadi intinya setelah like itu diikuti ing gitu ya. Jangan, jangan pakai langsung ini, ini salah ya yang ini. Jadi masih masih ada beberapa nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ini, <tid> ya, seru, ini seru. tadi saya salah. Ya, ini ya, ini ya Bu perhatikan ya. So uh, not that. Uh, Jadi tidak ini, saya itu tidak uh, tidak apa, tidak wajar untuk menggunakan ya. Ada di bawah ini. Gitu ya. Nanti ada sebabnya. Saya tidak akan jelaskan sekarang karena nanti ada chapternya sendiri. Takutnya nanti kayak apa ya, kayak manjat duluan nih. Jadi belum, belum belum waktunya, belum waktunya apa lari udah udah manjat gitu ya. Kayak anak bayi itu loh. Kalau kalau di kan ada, ada tahapnya loh. Iya betul. Oke oke okay, uh, okay, uh, ini dulu. Sekarang ada yang tadi mau nyoba yang lain yang sudah bisa on kira-kira siapa? Nizah Miss. Uh, Diana, eh, gimana, uh, uh, bisa nyoba yang tadi, nggak Bu? Pertanyaan tadi, nggak Bu? Yang tadi, halo. My name, my name yeah. is Sarina. Yes. Uh, I am a housewife now, yes. so full, full on time at home, but I was an engineer, um, hydro power engineer. I used to be a work in consultant company oh, I see. Uh, and back then i'm i i enjoy my work but uh, as parents it's very hard because my job requires me to survey on the remote place oh, I see. for uh, some time Uh, uh maybe up to two weeks and it's hard to leave the uh, children in uh, at the house. but now uh, after I resign I resigned, I'm, I'm just uh, work in my You're home fine. doing I'm house really chores, fine. and take care of my children thank you. Okay, thank you okay thank you Zarina. okay good uh, it's very uh very you know very what a what a what an idea buat lady maksudnya perempuan yang luar biasa gitu, jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. I think it's every uh, every woman dream ya. Uh, ini ya, uh, Bu Gus Arya. Tadi yeah. langsung aja ya Bu. Uh, Oke. Okay. Uh, kalau misalkan ini ya Bu, uh, apa kalau situasinya sudah yang lalu, itu kan kayak tadi yang engineering itu kan sudah lampau ya Bu. Itu yeah, jangan lupa pakai pas pasten ya bu oke okay. ya, jadi misalkan my my job was tadi kan ibu masih my job is kalau nggak salah itu pakainya oh, yeah, yeah. okay. jadi kan bahasa inggris itu bahasa yang jelimetnya mm -hmm. itu jelimet karena kontekstual jadi harus ada waktunya gitu ya ini kalau yang lama itu ya pakainya pas kalau sekarang pakainya present gitu ya jadi jangan ketuker gitu kalau nanti hmm. ibu okay. bilang seperti itu di ini di orang yang baru kenal misalkan yeah. dia bule banget gitu ya tadi Duh, tadi katanya Udah nggak kerja lagi sekarang, bilangnya "I my job, I see it. Ini kok kerja lagi? Dude. Jadi, kesannya seperti itu, nah, okay. dibiasakan ya. Kontekstualnya memang seperti itu. Kadang-kadang pun saya juga keselip, ya. Kadang, tapi eh, uh, singgangannya uh, dibiasakan untuk benar Nanti yang mudah-mudahan benarnya itu sampai 100%. gitu ya. Walaupun salah dikit, wajar karena kita bukan bukan natif gitu ya. Oke, okay, terima kasih Bu Zainah. Uh, Pak. Oke, okay, ada satu lagi mungkin, sebelum Miss ini. Now, Miss Now, Miss Now, ya, Aryo, Aryo, Aryo, Kim, Keduhan, Kim, Antem, Ibu, Aryo, Antem, on Antem, Antem, on, on, on, on cam, on, on microphone ya. On microphone? No. Antem, Antem, ya, Antem, Antem, apa Antem, Antem, Antem, Antem, Antem, Antem, Alexa. Antem, Antem, Antem, Antem, Antem, Antem, Alexa? Alexa. Alexa, mau? Alexa, mau? Okay, please. Alexa. Alexa, do you want to introduce yourself just uh, about your school yes, or something? I do. Okay, please introduce yourself. Just just, just two minutes, yeah. a minutes yeah, minutes. Screen. Okay? No, no, no. I'll... Okay. And your microphone, Alexa. Alexa, your microphone should be on. Okay. Yes, I can do. But what I should, should do. be do with my project? I wanna. Uh. What should I do? Uh. Now, what, what should, should I do? Yeah. Okay. Coba. Ah, uh, tidak perlu ini, uh, Alexa. You don't have to answer all the question. Just answer. Uh, uh where are you uh where are you studying right now to answer that question i'm not studying yet but where did you go where do My you go to school where do you go to school Home. oh i see okay yeah Or else? hello okay Thank you Alexa, thank you Alexa, it's very good, ya. Yeah. You're welcome. Oke, okay, thank you very much. Uh, Buditin, uh, Buditin mau gabung nih. Buditin. Buditin. Halo bu, halo. Buditin <coughs> uh, masih masih, masih, masih ini pak. Uh -huh, baru gabung pak. Oke, oke. Nanti oke bu, oke. Okay. Iya, uh, <laughs> ikut nanti aja ya bu, nanti ada speaking lagi kok. Nah sekarang. Kita bahas materi ya. Kita bahas materi. mendengarkan dulu yang lain juga. Kita balik lagi ke materi. Maaf. Nah di sini ada beberapa poin penting. Coba perhatikan teman-teman di buku yang saya share ya. Di sini ada penggunaan quantity ya. Quantity atau sesuatu yang ini apa? Menunjukkan kualitas kuantitas dari sebuah barang ya. Di sini ada lot ya. Lot itu artinya apa teman-teman? Lot. Banyak banyak ya lot itu banyak, a bit, bit? Sedikit. sedikit ya, oke okay. lot itu banyak, bit itu sedikit ya, kalau botol itu artinya apa? botol ya. botol. kalau couple itu apa? couple. sepasang. sepasang. pasang, pasang. Ya. pasang. pasang. Kepasang. Kepasang. kalau lot itu banyak apa? banyak ya. banyak. kalau hmm. pair itu apa? pair. pair Hubung menghubungkan eh menghubungkan, per itu juga artinya sepasang ya. oh awesome. sama sama sama pair, sama per sama itu sama kalau ke itu bisa artinya juga juga banyak bukan cuma dua tok ya. jadi bisa bisa lebih dari dua kalau per itu sudah pasti dua ya. hmm. oke okay. sekarang coba kita ini ya coba kita jawab pertanyaan nomor 1 sampai lima I'm looking for a bla bla bla of black shoes. Pair. Pair. Pair of good. A black pair of shoes. black shoes. Good. A pair itu berpasangan ya. Berpasangan Jadi yang berpasangan itu apa aja? Sepatu. Sepatu. Aja? Sendal. Sendal. Good. Sepatu, Sepatu. Sendal. Kaos kaki juga ya bu. Ada Sepatu, ya? ya? Ada? Gak ada kan yang pakai kaos kaki setengah doang satu doang. ini? <laughs> ada ya siapa dos satunya hilang gitu ya. Kalau satunya hilang mending enggak pakai semuanya gitu ya. Iya, bisa betul, Terus uh, yang terakhir I have always sorry, I always I have, have, have a bottle. botol bottle. botol botol of, bottle. of, bottle. Bottle of bottle. water bottle. on my desk. Okay. Nah, di sini saya kemarin bilang ya. Kenapa kalau botol itu kalau air itu kan tidak bisa dihitung. Nah, tapi kalau yeah. bentuk air itu sudah di dikemas atau sudah di yeah. sudah dijadikan wadah sendiri itu baru botol. bisa dihitung gitu hitung. ya jadi bentuknya itu harus dirubah dulu dirubahnya itu maksudnya dikemas itu ya. jadi kalau bilang sebotol air gitu boleh berarti botolnya yang bisa dihitung nah, kalau misalkan dua botol air gitu bahasa, bahasa Inggrisnya gimana two two bottle, bottle two bottles, nah, two, bottles ya, air, two bottles of water berarti to air water. Yes. dua dua Botol oh. air putih, air, hmm. air bening harusnya ya, bukan <laughs> air putih ya. enggak ada warnanya, enggak di, aja. di water ya. Hah, kenapa di Air, air, ya, air, air, air, air, air, air, di air, air, air, air, itu di botolnya, air, ya, ya, yang air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, air, Jadi, terus kemudian, nomor tiga, I can speak English and, I, and a? and in a couple. and a bit. speak and a French. Bit can't speak bit? Bit, mister, bit, <laughs> bit, bit. Bit, bit. bit ya, yeah. good. Oke, okay. bit ya. Yeah. and I can't Bit? Itu apa? bit. Benar-benar, nah a bit of friend, bit itu artinya sedikit bu, sedikit atau kecil gitu, sedikit ya. Jadi I can speak English, a bit of French. Okay, okay, okay. maksudnya itu saya bisa bahasa Inggris dan sedikit bahasa yeah. Prancis. Prancis itu bahasa Prancis ya. Oh. Bukan step by step ya, <laughs> step by step. Oh, itu bahasa orang Indonesia Bu, sedikit demi sedikit gitu ya, itu bukan bahasa Inggris ya. Setelah-setel ya. Kalau okay. little by little gitu ya, itu nggak ada. Yeah, little by little gitu. itu, Berarti bahasa Indonesia besar ya. Itu, itu by little. Ya, itu, itu Inggrisnya orang Indonesia gitu. <laughs> Kalau di kalo ngomong sama bule, ya bule-nya nggak paham. Eh, little by little ini apa gitu. Maksudnya sedikit demi sedikit, itu enggak ada ya. Oh. Itu yang bener update ya. Oke, okay. oh. nomor empat, there are... Yeah. Lapa nih? Are a lot, there a lot of couple of ya, yeah. eh. couple of interesting. Oh, yeah, so. oh ini enggak bener ini lots, ini lots bener pakai lots, yeah. lots of interesting. Hmm. Yeah. Yeah. Oke okay, teman-teman bedanya lot sama lot. Kalau lots. Kalau lot yang pakai s ini yang saya garis ini saya secara highlight ini itu dia tidak pakai e depannya ya. Yeah. Jadi langsung lots gini ya. Yeah. Lots of interesting shops, gitu ya. Kalau misalkan yang ini pakai lot, ini itu dia pakai e ya, tapi s nya hilang, s nya nggak ada s di sini, gitu ya. Jadi kalau hilangnya harus a lot ya, tapi kalau lots gitu salah ya. Jadi kalau misalkan kalian sebut ini lots itu salah, karena itu udah apa udah salah. Jadi kayak gabungan antara ini sama ini, gitu salah ya. Jadi harus milih salah satu pakainya lot apa lot seperti gitu ya, bentar ya. Terus nomor lima itu apa? I have a... couple, okay. Good. couple ya, oh, couple, yeah. a couple yeah. of meeting. Jadi sekali lagi couple itu bukan berarti pasangan saja, couple couple itu bukan berarti cuma dua, tapi juga bisa beberapa gitu ya. Jadi a couple of itu mirip kayak sam gitu ya. Sam sam ada beberapa gitu ya. Jadi jangan terkecoh mentang oh couple berarti dia pasangan gitu. Enggak, couple itu bisa artinya sebenarnya beberapa gitu ya. Oke. Okay. Sampai sini uh, ini bisa dipahami enggak kira-kira? Oh iya, Sir. Itu couple kemarin, kita, uh, saya sendiri, saya pribadi pahamnya kalau couple itu cuma sepasang. kan, <laughs> a couple days ago, artinya uh, kemarin dulu gitu, ternyata beberapa hari yang lalu, ya, sebenarnya. Iya, beberapa hari yang lalu. Jadi, couple itu artinya bukan cuma dua hari, toh, atau dua, dua hal saja, tapi itu artinya beberapa, bisa lebih dari dua Iya, gitu. oke. Okay. Jadi, misalkan, a couple days ago, berarti beberapa hari yang lalu. Jadi, bisa dua hari atau lebih dari bisa itu bisa hari. aja tiga hari gitu bisa A couple days ago walaupun sebenarnya harusnya pakai emang itu juga nggak apa-apa ya jadi ininya couple itu bukan cuma dua gitu ya. ya ya couple bisa lebih ini ya kapelan tiga orang itu juga nggak apa-apa kan <laughs> <tuk> <tuk> itu Mister bedanya pair dengan couple atau pair kalau pair itu pasangan pak sudah pasti dua orang. Oh. pasangan kayak tadi kayak sepatu kaos kaki sendal Hmm. itu dihitungnya uh, pasangan gitu ya. Kalau couple itu artinya sebenarnya beberapa. Jadi bukan bukan bukan pasangan. Dia itu beberapa artinya. Oh ya. okay. right. Jadi kalau ini kalau ada yang bilang a couple of uh, misalkan saya contoh dicat ya. A couple of uh, books. ada yang bilang seperti ini teman -teman. A couple of books itu berarti bukunya bukan cuma dua mungkin ya. Berarti itu beberapa buku. buku itu artinya mirip sama some Sampai ini, nah, ini artinya mirip. Ya. Dua ini artinya sama, bukan mirip, sama udah, karena diartikan sama. Gitu ya. Diartikan berbeda, berbeda itu masnya. Uh, saya mohon maaf, artinya itu beberapa, maaf, beberapa ya. Ada couple of books, sama sam itu artinya beberapa, sama ya. Oke, okay. uh, ya. Boleh ini, boleh nanya lagi, Sir. Silahkan, penggunaan... silahkan, penggunaan kata lot dengan lots itu uh, gimana Sir? Apakah penempatannya sama-sama boleh di depan atau di belakang? Penempatannya sama, Bu. Harus di depan. Uh, lot of gitu. Cuma bedanya kalau yang pakai lot itu dia tidak pakai S. Jadi uh, lot betapa. gitu aja. Lot uh, pakai LE depan, lot of bla bla bla gini ya. ya. contoh di seperti yang saya cek. itu. Ya. Iya. Jadi angka Yeah. Jadi yang di nomor empat ini there bisa saja there are a lot dan bisa juga there the there are lot gitu ya Sari ya. Lot, good. Jadi bisa dua-duanya. there are a lot of interesting shop atau bisa there there are lots of interesting shop. Okay. Jadi a-nya itu enggak ada. Jadi there are, there are lots of interesting shop. Baik, Ada okay. ada pertanyaan lagi teman-teman yang baru gabung mungkin? Utitin, warnanya? Oh inafin now? Nah, ya, oke okay, ya, sebentar ya. Oke. Okay. Nah, setelah ini saya akan adik Cukup cukup paham. Cukup cukup paham. Inafinaf ya bu. Inafinaf ya. Inafinaf. <laughs> <laughs> you know, you know. Ini iya, gara-gara itu ya. jadi ingat sampai sekarang little-little, step by step. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Saya bukakan ini apa materi lagi gitu. Ini materi selingannya juga perlu soalnya. Saya stop dulu. Mr Bakti is healthy, sudah oh. sehat gitu. Gimana Pak? Pak Bakti? Are you are you, are you are you healthy gitu? Jawabnya. Pesannya. Pesannya. Are you healthy gitu? Are you healthy? Ya, yeah, healthy. Ya, yeah, thank, thank oh, you. Yeah, Alhamdulillah saya sehat. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih, Bu. Sudah sudah tanya. teman-teman di sini terima kasih ya, sudah ini sudah berbaik hati sudah memperbolehkan saya libur satu hari untuk operasi. Terima kasih. Ah. Oke, okay, uh. uh, Are you okay? yeah. Bisa itu, Bisa, Bisa, are you okay? Tapi kalau are you itu okay, kayak Uh, kamu nggak apa-apa dong gitu ya. Oh. Tapi kalau Aru Healthy itu kamu sehat kan, kita kan beda oh. ya. Oke okay itu mungkin kabar ini, kabar mungkin dia lagi sedih atau apa gitu kan. Tapi kalau Aru Healthy itu sih langsung kesehatan, gitu ya. jadi saya sudah sehat apa belum? Gitu ya. Oh, oke okay, Mister, thank you Eh so okay. uh, <coughs> Sebentar, saya akan ini dulu. Terima uh. Oke, saya akan terangkan beberapa kata kerja karena memang teman-teman di sini masih ini ya, masih kadang bingung antara jamak dan ini ya, jamak dan single, uh, ini ya, mas uh, single atau tunggal gitu ya, teman-teman, nah, ya, uh, kata uh, kata benda, sekali lagi kata benda yang sebagai subjek itu uh, sangat menentukan bentuk kata kerjanya seperti apa ya. Contoh, saya kasih tahu ya, misalkan ada uh, ini. Apa, benda cemar, benda misalkan, my uh, uh, my toys, my toys, uh, sorry sorry my brothers play toys, my toys, artinya toys, uh, saudara saya bermain dengan mainan mainan saya. Saya. Jadi di sini ada S-nya, lihat ada S-nya. Kemudian di sini nggak ada S-nya. Nah, beda dengan uh, beda dengan ini. Kalau adik uh, saudara laki-lakinya cuma satu berarti yang S-nya lari ke ke sini, gitu ya. Ya kan? Bapak Ibu, seperti ini kan ya? Ya yes, nah, jelas ya. Berarti kata uh, stop. I'm sorry Ali. Kenapa? Siapa tadi Alexa ya? Wanted... I'm sorry, I'm really tired because I'm swimming. Uh, one. One day. Okay. Uh, my rest now. Okay, yes, yes. of course. If you are tired, uh, you can rest. It's fine, yeah. Uh, you don't have to force yourself to enjoy the rest of the class. Okay. Yeah. Okay, you don't force yourself, ya. Yeah? So, uh, you, so you may rest? Yeah, you may See next time Oke, okay, thank you okay, uh, saya jadi gak enak sama Alexa <laughs> Oke, okay, uh, lanjut ya Bu Nah, kata kerja ini Ada yang sifatnya itu apa kemarin Bu? Yang bisa dihitung namanya apa? Teman-teman uh, uncountable. Uncountable. uncountable Uncountable Uncountable, maaf, countable uncountable. Uncountable. Yang, yang, tidak, yang tidak bisa dihitung Uncantable. Uncantable. Okay, good, ya. nah, ini saya akan jelaskan ada kata benda yang sifatnya itu selalu berpasangan. Yang berpasangan. Kata benda yang berpasangan. Contohnya misalkan shoes. Shoes itu sepatu itu selalu dianggap pasangan Bu. Atau teman-teman uh, yang lain ya. Jadi shoes itu selalu pasangan. Jadi dia misalkan sepatu saya warnanya merah gitu gimana? My shoes. Shoes is red. Red color. Ar. Ar. Oh iya astagfirullah. Kenapa? Ar. Karena selalu Ar. dia selalu dianggap jamaah. Ya? Hmm. Jadi karena dia ini, karena dia apa itu? Karena dia berpasangan maka itu selalu dianggap jamaah. Hmm. Oke, okay, oke okay, mister jadi kalau Bapak bilang, uh, jadi misalkan kalau teman-teman yang lain bilang my shoe, gak ada S-nya gitu, my shoe, berarti sepatunya cuma satu tok, yang kanan, tayang kanan atau yang kiri gitu, yang satunya hilang mungkin ya. jadi harus harus pakai shoes, ya. kenapa? karena untuk menunjukkan bahwa itu ada dua, ya, berpasangan, kalau cuma shoe gak pakai S, itu berarti sepatunya cuma cuma satu ya Halo, Bapak-Ibu, halo? semester Dengar ya? Dengar ya? Berarti ya. Apalagi kira-kira selain shoes. yang Yang sandals. perpasangan? Sendals. Sandals. Sandals. Sandals itu ini ya, Bu, teman-teman uh, yang lain ya. Sandals itu bedanya, sandals itu yang ini, yang dari dari kayu. ya. Kalau sandals ini biasanya yang dari kayu, ya. terus dipakai di pantai. Itu namanya sandals. Kalau yang kita pakai sehari-hari itu kalau bahasa Inggrisnya identik dengan kata... Flip, eh, uh, flop, flip flop, flip flop, sandal jepit, oh, flip flop, itu jepit, sandal jepit ya, sandal itu apa? Eh, uh, sandal apa itu? Kalau yang warna hijau sama yang ya, swallow, swallow bisa. Solow. Nah, swallow yang sering hilang di jembatan <laughs> Kalau pas jembatan hilang itu namanya flip flop. <laughs> saya, kalau jumatan itu sendal saya, pasti ganti. Setiap minggu sekali gitu ganti. Bukan, bukan saya yang ganti, tapi saya yang diganti sama orang lain gitu ya. Ayo benar, benar. Ini kan bawalah yang baik ya, jadi ya saya ambil yang baik. Gitu. Am Ambillah yang terbaik itu makanya saya ambil yang terbaik. Terus uh, sendal sama apa lagi kira-kira? Yang berpasangan teman-teman, ayo. Selain ini. Oh, Tadi kau kaki kan ser. Ya, kaos kaki apa? bahasa yang biasanya, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, itu kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, itu kaki, kaos teman kaos kaki, kaos kaki, kaos kacamata. Glasses. Biasanya dirujukkan di ke kacamata yang sifatnya itu ini apa? Medis kacamata medis ya. Yang minus, yang plus itu disebut eyeglasses. ya. Tapi ya, tapi juga itu di, di, disebut sebagai kacamata juga. Dibilang glasses juga boleh ya. Nah glasses itu dianggap berpasangan karena dia kan kacanya ada dua ya, kanan sama kiri ya. Ya sir. Nah jadi kalau nyebut kacamata itu makanya glasses karena ada dua. Dua, dua kaca yang ada di di, eh, di depan mata kita, toh. kacanya kan cuma ini ya? Eh, enggak, enggak, cuma satu. Toh. Kacanya ada dua, kan? Yes, sir. Makanya, benda itu disebut berpasangan. Walaupun sebenarnya benda itu satu kesatuan, ya. Kacamata itu kan satu kesatuan, to Ya enggak, yeah. satu kesatuan, kan? Tapi, satu. Ya, tapi dihitungnya itu, kalau dalam bahasa Inggris, itu perkacanya, bukan per, bukan per, ininya, permikannya, tapi kacanya, ya. Jadi dianggap sepasang ya. Nah, dianggap sepasang, maka itu. Ya. Kalau jadi patokannya itu bukan di mikanya, bukan di apa rangkanya ini, tapi di, di kacanya itu ya. Oke. Makanya kacamata itu bahasa Inggrisnya pasti glasses. Ya. Jadi kalau glass itu cuma kaca aja, gitu. Bukan kacamata, tapi cuma kaca kok. gitu ya. Ada yang sering, misalkan teman-teman yang sering bilang sun glasses. Sun glasses itu apa? Bedanya sama glasses apa? kacamata itu kacamata ini besar oh. kacamata item itu loh yang biasa kacamata gaul ya kaca ya glasses itu kacamata kalau sunglasses itu kacamata hitam yang dipakai di pantai itu loh buat ngalangin sinar matahari sinar ya. matahari itu bedanya itu itu dari kata sun sun itu kan matahari to ini kan sun itu matahari toh maksudnya kacamata untuk menghindari matahari gitu Mungkin teman-teman di sini ada yang sering nyetir nyetir mobil itu kan pasti punya kacamata hitam, toh. Itu kan fungsinya untuk menghindari matahari kan? Silau, iya. silaunya matahari, makanya disebut sun glasses. Jadi jangan ketuker ya, uh, sun, bilangnya sun glasses, tapi, tapi kacamata mata itu bening gitu nanti berarti salah ya. Itu namanya Betul. glasses ya. Kadang kalau anak-anak SMP atau SD itu kalau belajarnya kacamata bahasa Inggrisnya apa? Sun glasses gitu ada ya tinggal gelas saja kalau gelas itu yang yang hitam gitu ya. Nah, terus ini yang mungkin ini mungkin berbeda juga itu adalah celana pants. Itu juga dianggap berpasangan. Macam eh, celana itu kan sebenarnya benda bendanya cuma satu ya. Ya enggak? Bendanya kan cuma satu toh? Iya. Tapi itu dianggap berpasangan dalam konteks bahasa Inggris karena lubangnya itu ada dua, <guluh> ya kan? Lubang kaki kanan sama lubang kaki kiri kan? Ya, ya Makanya itu dianggap ini apa jamak? Apa dianggap benda jamak, gitu ya. Jadi kalau misalkan pen, nggak pakai ini, nggak pakai es itu artinya celana yang lubangnya itu cuma satu. Oh. <guluh> yang nggak ada. Jadi celana itu lubangnya cuma kanan kok gitu, nggak ada nggak ada lubang. Apa, atau lubangnya itu jadi satu gitu kayak sarung gitu ya itu pen ya jadi uh, pen celana itu pakainya S ya kenapa karena dia dianggap dua benda yang jadi satu berpasangan gitu ya jadi ada dua lubang lubangnya tadi lubang uh, lubang celana tadi terus kemudian ada underpants misalkan nah, underpants juga itu dianggap uh, ini uh, apa Oh ini dianggap pasangan underpants itu artinya apa teman-teman? Artinya celana bukan celana dalam ya, tapi celana itu loh kayak boxer itu loh yang apa yang nutupin. Jadi setelah celana dalam kan kita, kita biasanya pakai celana pendek itu ya. Nah, buat daleman itu nah itu underpants ya. Jadi semacam bentuknya yang kayak popok gitu ya. Yang kalau apa kalau malam-malam dipakai buat tidur itu kan enak. Nah, itu namanya underpants ya. Ini celana daleman, gitu celana bukan bukan celana dalam, tapi celana daleman sesudah pakai celana dalam. Gitu ya. Terus ada lagi, misalkan eh, jeans. Nah, ini ya variasinya, ya jeans pakai es. Kenapa? Karena ya itu jenis itu kan jenis celana, toh celana itu kan lubangnya ada dua: lubang celana kanan sama lubang celana kaki kiri, gitu kan. Makanya ini dianggap benda yang berpasangan. Yes, mata, mata gimana? Ya mata juga, mata bagus ini pertanyaannya, mata, Ais. berarti kalau eyes itu matanya dua ya bu, dua mata, jadi misalkan my eyes, ya ada kalimat seperti ini misalkan, my eyes are hurt, mata saya sakit gitu, my, her, my eyes are hurt, ini yang sakit mata satu apa dua-duanya? Dua-duanya? Dua-duanya, kalau mata saya yang sakit satu berarti gimana? My eye, ya, S terus, apalagi yang diganti? Is, is. My eye is hurt. My eye is, is hurt. Nah, Bu, Mbak Ega bener, earrings. ya earrings. Atau uh, apa itu? Uh, apa namanya? Anting. anting. anting, anting. Ya, anting. Saya, saya nggak pernah pakai jadi... Telinga. kadang lupa, telinga juga ya, earrings. telinga pun juga earrings, ear, earrings telinga itu juga dia pakainya uh, ini dianggap pasangan gitu ya, jadi intinya jangan jangan ini apa jangan jangan sampai salah gitu kalau menyebutkan telinga itu ear doang gitu ya, nggak ada esnya itu salah karena kalau misalkan ear nggak ada esnya nanti apa telinganya itu cuma satu tok gitu ya, jadi boleh kalau misalnya menunjukkan Telinga satunya sakit gitu ya. Tapi kalau menunjukkan saya punya dua telinga, itu berarti I have two ears, not two yeah. ear. Kalau two ear berarti telinganya cuma satu, tak. ya Berarti hand, ada and foot juga ya? Ya Bu, hands tangan itu juga dua hands. Tapi yang pasangan itu apa sih? Yang kita punya pasangan hands, uh, terus foot, kaki-kaki. Foot itu bahasa bahasa Inggrisnya apa? Foot ya foot. kaki ya foot. Foot. nah kalau kaki itu dia bentuknya irregular bu irregular artinya dia hmm. tidak ngikutin aturan jadi bentuk bentuk ini ya kan jadinya dari ya kemudian foot. berubah menjadi fit pak Oh fit kalau i dua double di tengah itu dibaca i pak oh iya yeah. ada foot. e dua double di tengah itu dibacanya I put fit ya yeah. fit ya nah ini itu bentuknya irregular, artinya dia di luar umumnya. Jadi, nggak umum gitu ya? Hmm, irregular itu maksudnya nggak umum. Yang umum kan ditambahin es. Nah, irregular itu maksudnya nggak umum, nggak ditambahin es. apalagi yang berpasangan, teman-teman? Dua yes. lagi deh, apa? Pak waktu mohon maaf Pak baru gabung Pak Lukman. Iya silakan silakan Pak Baru monggo, monggo, monggo. Tadi oh, monggo, monggo. saya udah gabung berapa waktu yang lalu cuman dapat telepon tadi mohon maaf. Oh iya ya enggak ya, apa-apa. Pak, pak kalau twin uh, anak kembar itu twin brother atau twins brother ya? atau twin Pak twin itu tetap ya twin. Twin oke. oke oke. Jadi eh uh, brother-nya yang yang ini. Yang ada s Tapi kalau sebenarnya sebenarnya Pak kalau bilang kembar itu nggak perlu pakai brothers nggak apa-apa pak. Jadi tinggal bilang twin. Enggak oh, okay. bilang twins aja nggak apa-apa. Twin. Okay, okay. I have twins. Saya punya anak kembar. Jadi I have tidak perlu bilang I have twin children gitu nggak perlu. Bilang hmm. aja I have twins. Gitu. twins. Saya punya okay. anak kembar gitu. Baik siap. Oke. Okay. Selain itu ada lagi mungkin satu lagi deh. Lips. Lips. lips. Good lips yeah. ya. Karena lips itu ada dua, mulut oh itu iya, kan lips. Ada, betul. ada atas, ada bawah ya? Betul, betul, betul. Kalau ada atas, tapi nggak ada bawahnya, serem ya? <laughs> kayak, kayak film horor. <laughs> ya. uh, jadi ini ya, lips itu juga ya. Jadi, makanya lips stick ya, lips stick. Oke, okay, uh, eyebrows gimana sih? Juga, I bisa eyebrows. eyebrows. Nggak kan ada dua to kanan sama kiri ya. Ada yang punya satu alis? <laughs> Gak ada. <laughs> eh bisa lihat tuyul, Kalau tooth bisa nggak? Uh, tooth itu gigi, gigi tapi tuts. gigi kan dia lebih tuts. dari satu, pak. Oh tuts. iya, gigi. Gigi kan dia lebih dari satu ya. Tuh. Jadi kalau gigi yang sakit satu itu bilangnya tooth, ya. Yang sakit satu itu my tooth hurt, gitu ya. Tapi kalau giginya lebih dari satu itu bilangnya gimana? It. it, ya. Dia agak senyum dikit ya, it, it. agak senyum dikit terus ada haknya di akhir ya. H nya nggak mati ya, it. Ya. Ini bentuk apa berarti nggak pakai s ini berarti apa? Ireguler, Ireguler. Regular, ya. Ireguler. Kalau mau ini kalau mau ngapalin itu ada di kamus ya. Silakan akan menghapal. Kalau nggak mau ya ini aja belajar dari apa? Per, kata perkata jadi setiap pertemuan itu nanti belajar gitu. dulu saya waktu Inggris itu tugasnya itu ngapalin ini sampai ke bawah tidur maka yang reguler mana yang reguler itu tugasnya kayak gini sampai apa ke bawah tidur bawah mimpi maksudnya nanti nanti nggak balas dendam kan, sir. <laughs> saya saya balas dendamnya di tugas akhir bu oh, gitu. kalau sidang sama saya udah kalau nggak nangis belum lulus Oke, okay, uh, uh, okay ya, sampai sini ya. Jadi, kalau misalkan saya punya uh, kaos kaki bahasa Inggrisnya, gimana? "I have..." "I have..." Uh, socks. have..." Eh, "I have..." "I have..." Socks. "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." "I have..." Karena ini sudah dianggap berpasangan, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi intinya, kalau ada benda yang sifatnya itu berpasangan dan dia itu, intinya itu langsung bentuknya itu secara utuh jamak, ya. Yang mungkin memang agak aneh di Indonesia itu atau di bahasa kita itu adalah celana, ya. Celana, celana ada juga kacamata. Ya, karena celana itu kan kita tahunya itu satu bahan toh tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dianggap dua karena ada lubang lubang kaki kanan sama lubang kaki kiri gitu kan kacamata itu walaupun satu kesatuan tapi ada kaca bagian kanan ada kaca bagian kiri jadi dilihatnya seperti itu ya. oke ya kita lanjut lagi ke materi bapak ibu ini suara saya semakin malam semakin hilang. Clear, Mister Clear. Clear ya. Enggak, suara saya agak serak soalnya. Jadi oh, yeah, ini. Yeah. Oh. masih perlu banyak istirahat mungkin Sir ya? Iya, yeah, enggak bu. apa. Enggak apa. Kalau saya diam aja malah ini bu, malah apa? Enggak, malah apa? Malah nganggur, malah ini doh. Malah apa? Malah enggak sehat-sehat gitu ya. Nah, eh, coba. Nah ini ada ya. Tadi sudah ya. Terus, eh, oke. Okay. Nah, ini ada speaking. Nah, oke, okay, berarti materi yang sini sudah, oke. Okay. Ini sudah, ini kemarin sudah dipelajari, ya. Ini kemarin ya ada in the center of town itu artinya apa? In the center di tengah, di tengah kota. Kalau in the north di of Poland artinya apa? Di utara. Di utara. utara. Nah, kalau in the middle of di tengah, tengah di tengah, tengah ya. Tengah. Kalau ya kalau in the corner of itu apa? Po? Pojok, pojok, pojokan ya pojok, iya. jadi ini kemarin sudah disinggung sebentar ini saya ulang lagi aja nah sekarang uh, untuk ini, untuk lanjut lagi ke speaking ya lanjut lagi ke speaking ya karena harusnya hari ini tuh speaking perbanyak speakingnya oke, okay, uh, teman-teman saya akan putarkan ini, sebuah video nanti videonya nggak panjang ini cuma video video unik gitu aja ini ada biografi gitu ya. ya biografi liputan liputan jurnalis lah ya Nanti videonya cuma tiga menit. Nanti saya putar, coba uh, tonton. Nanti kalian cari tahu mana hal yang menarik ya, mana hal, hal yang menarik dari video ini nanti. Kemudian kalian sampaikan, gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Ya. Uh, video ini billing <coughs> bilingual, uh, artinya ada bahasa bahasa Inggris sama bahasa Jepang.